teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan salam sadi sini di Al-Quran Jaya, semoga kita semua tetap dalam dengan Ibn Ahmad dan dengan Allah SWT oke, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas kami uji coba ya, dipraktikkan yaitu gerbang logika Nen atau not N jadi ini kebalikannya dari gerbang logika N ya ini uh, 7.4 00 atau 7 400 ya, seperti itu. Oke, okay, karena kaki-kakinya ini sama, yang sebelah sini nomor 1, ini nomor 14 dan nomor 14 ini VCC. Uh, kemudian nomor uh, 7-nya ini adalah ground. Oke, okay, teman-teman ya. <tuh> Di sini sudah kami siapkan, yang ini menuju 00 itu ground ya. Atau 0 volt ya. <tuh> yang satu ini positif seperti itu atau VCC. Maka ini langsung letakkan seperti ini Harus betul-betul pas ya Biar tidak uh, Kongsret seperti itu Oke okay. Hati-hati kakinya ini uh, Mudah patah teman-teman ya. ya Ini kita lembutkan dulu Begini kan Atau pakai tang pelan belan Seperti itu Untukkan dikit. Kemudian masukkan lagi di sini teman-teman. Oke, okay, masuk ya. Pastikan nomor, kaki nomor 7 ini masuk ke ground dan kaki nomor 14 ini masuk ke VCC ya. Ya. Cirinya kiri ini ada kerauan sedikit, ini ada linggaran ya. Setelah kerauan linggaran di sebelah kiri biasanya itu nomor 1. Jadi ngadepnya ke sana. Oke okay, ya, ke sana ya ke kiri ya. Dan ini boleh bolak-balik juga sih, maksudnya tidak eh, harus posisi persis seperti di sini, seperti itu. Dan ini kakinya sama ya, posisi kakinya sama seperti yang N, cuma ada knotnya ya di depan itu, ada lingkarannya seperti itu. Kaki nomor 1, 2 ini inputan, nomor 3 ini adalah outputan. Jadi gerbangnya ada 4 ya, 1, 2, tiga, 4, 1, 2, 3, satu gerbang. Uh, part lima 6, satu gerbang seperti itu. Nah kita akan nyoba gerbang yang uh, gerbang pertama dulu gitu ya. Uh, Otnya dulu kita pasang, ya dipasang di sini kurang lebih seret, ya. Resistornya kami menggunakan 1 k seperti itu, bebas ya teman-teman mau menggunakan yang manapun. Oke, okay. uh, kemudian yang ini, ya, led-nya, ya, anoda katodanya jangan sampai keliru. Pasang begini, oke, tahap pertama, out sudah jadi. Oke, ya, pertama-tama ini akan kami gunakan teknik pull down resistornya jadi inputannya semua di jumper dengan ground. inputan pertamanya dengan ground. Demikian pula inputan keduanya dengan ground. Seperti ini. Nah. Oke. Okay. N ini kebalikan dari N ya. Seperti itu. Jadi Uh, dia justru akan bernilai 0 ini ketika semuanya ini bernilai 1 Oke okay? Nah seperti ini di defaultnya ya Rangka yang begini ini Kalau kalau ini tidak dikasih inputan atau dibiarkan uh, lepas seperti ini inputannya Maka ini sama dengan dikasih 0 seperti itu Sama dengan posisi pertama teman-teman ya Oke, okay. nah ini nih sama dengan dikasih 00 seperti itu, nah, dilepas begini ini inputannya sama dengan dikasih 00 logika 0. Oke, okay. masukkan ke sini, ini sama ya seperti ini, seperti ini, ini sama dengan dilepas. Kalau langganan ini tidak ada yang keliru atau ini benar maka posisi seperti ini, ini seharusnya langsung menyala ketika dikasih tegangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, coba ya. oke, langsung menyala teman-teman ya langsung menyala ini sama dengan dilepas ini posisi pertama 0, 0 yang A 0, yang B 0 ini sama dengan dilepas ini uh, logikanya outnya satu. oke, sekarang yang uh, yang B 0 yang A 1 posisi kedua ini ya tetap masih satu. kenapa? karena ini kebalikan dari yang N atau ini N not N atau N Oke, okay. kembalikan ke posisi pertama. Sekarang posisi ketiga, ya. Yang A0 yang B1. Oke, okay. tetap satu ya. Sekarang kembalikan ke posisi pertama lagi. 00. Sekarang eh, yang A ini 1 Yang ini yang B1. Maka ini harus mati. Ya. Kenapa ini tidak mati? Oh mati, mati teman-teman ya. Ini kurang-kurang pas di sini. Ya sebentar, sebentar, sebentar. Di sini kurang pas. Ya ini oh, mati ya memang ya. Ya, bener rangkaiannya ya. Ini mati. Ini mohon maaf di sini ada uh, kurang uh, pas gitu. Oke ya. Berarti rangkaian ini benar seperti itu. Ini posisi keempat teman-teman. A sama dengan satu, yang B sama dengan satu, maka logika outnya itu sama dengan 0 atau mati seperti itu. Oke, okay, ini ketika kita menggunakan posisi pull down, ya, pull down ya, di inputannya dikasih resistor ditaruh di uh, apa ground. Nah, oke, okay, saya cabut dulu ini ya, teman-teman ya, karena defaultnya ya, defaultnya IC ini adalah pull up. Ya, artinya apa, di dalam IC ini sebetulnya sudah ada resistor, yang mana resistornya itu di dalam inputannya ini sudah digabung ya resistornya dengan uh, VCC seperti itu jadi tak perlu dikasih ini kalau mau jadi pull up sebenarnya pull up eksternal bisa ya seperti ini ya ini, ini ini dipindah ke ke apa ke positif seperti itu ini posisinya mati ya kenapa karena ini sama dengan uh, inputannya dikasih logika satu logika 1, maka di sini nol ya ini sama artinya dengan dicabut dicabut semua ya sama artinya dengan dicabut semua ya, sama artinya dengan dicabut semua nah ini defaultnya ini pull up ya seperti itu <tuh> oke okay. maka ketika saya kasih uh, inputan saya kasih inputan di sini. Ya, kasih inputan. Uh, inputan pertama misalnya 0, 0. Maka ini seharusnya hidup atau mati ya. Kita lihat. Ya. soalnya hidup sih. Sepertinya ada ada sedikit masalah teman-teman, tar -teman. ya, ya oh ya di sini di sini masalahnya di sini, oke di lubang-lubangnya masalah teman-teman, nah ini seharusnya hidup teman-teman, nah ini hidup ya, ketika nol nol hidup seperti itu, ketika ini uh, ini posisi pertama ya. Seperti itu. Ketika ini dipindah. Dicabut. Kemudian. Dipindah ke sini. Ini akan tetap hidup. Ini posisi kedua. Oke okay, ya. Sepertinya udah pindah ke sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ketika ini baru akan mati. Ketika semuanya ini dipindah ke. Satu-satu. Begini. Oke okay, ya. Ini mati ya. Nah. Ketika seperti ini, maka dua tipe rangkaian, pull up dan pull down di logika ini, logika NEN ini, maka dia benar seperti itu. Oke ya, teman-teman bisa mencoba yang pull up dan pull down. Kalau pull up, tanpa dikasih resistor, sudah karena di dalamnya ini secara default sudah ada resistornya. Kalau pull down, dikasih resistor seperti ini. Oh ya teman-teman ya, usahakan untuk kabel-kabelnya ya. Untuk menjumper seperti ini gunakan kabel yang yang standar ya. Ini saya menggunakan kabel LAN seperti itu kurang standar jadi kurang besar sedikit jadi kurang menggigit lah istilahnya seperti itu. Oke, insya Allah cukup untuk yang gerbang logika NAND ya. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.